Masih bagusan Asus kalau buat nyerekam. Iya, nyerekam. Ini kalah. Berapa, Pak? 800. 800 Seremoy ya, 3 eh. 2 aja. <laughs> nggak buat tergerak karena kalau kan ada spuyernya pak makanya saya, caput, saya takut ya, balik. ada kan dia mandek di itu di kecil